Harga emas batangan 24 karat Antam atau PT Aneka Tambang TBK, hari ini Senin, 15 Agustus 2022, terpantau turun jika dibandingkan dengan harga sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp 988.000 turun Rp 2.000 dari perdagangan sebelumnya, Minggu, 14 Agustus 2022. Adapun emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp 544.000 turun Rp 1.000 dari posisi sebelumnya. Selanjutnya untuk harga emas antam ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp 4.715.000, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp 9.375.000. Sementara itu, harga jual kembali, buyback, Emas Antam berada di level 851.000 rupiah per gram, turun 2.000 rupiah dari harga sebelumnya. Sekian harga emas untuk tanggal 15 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.